Hai pemirsa, selamat datang di kanal Bali Jani. Kali ini Tutsugi akan berbagi info mengenai sabteresi dan asal-usulnya dengan merujuk buku Drs. Inyoman singin Karman yang berjudul Leluhur Orang Bali dari Dunia Baba dan Sejarah. Yang dimaksud dengan sabteresi di sini bukanlah sabteresi penerima Wayu Weda, melainkan leluhur orang Bali dari warga sanak pitu. Mereka adalah Empu Kerta, Empu Kananda, Empu Widyana, Empu Wita Dharma, Empu Ragarunting, Empu Prateka, dan Empu Dangke. Ketujuh, Empu atau Pandita ini adalah putra-putra Empu Genijaya yang berasrama di Gunung Lempuyang. Sebelumnya, Empu Genijaya bergelar Sang Brahmana Pandita. Beliau bersaudara lima orang. Empat orang saudara beliau adalah Empu Semeru yang berasrama di Besaki. Empu Gana di Gelgel, -Gel, Empu Kuturan di Sileyukti, dan Empu Barada di Kauripan, Jawa Timur. Disebutkan bahwa pancepan ini adalah putra putra dari Betara yang Genijaya yang berstana di Gunung Lempuyang, sedangkan Betara yang Genijaya sendiri adalah putra yang Pasupati yang berstana di Gunung Mahabero India. Betara Yang Genijaya adalah termasuk salah satu Astadewata yang merupakan putra-putra yang pasupati. Yang dimaksud dengan Astadewata adalah Betara Mahadewa yang bersana di Gunung Agung, Betara Yang Putra Jaya juga bersana di Gunung Agung, Betara Danu di Ulun Danu Batur, Betara Yang Genijaya di Gunung Lempuyang, Betara Tumuh di Gunung Batu Karu, Baterumanik Gumayang di Pejeng, Baterumanik Galang juga di Pejeng dan Yang Tugu di Bukit Adekase. Dari uraian tersebut tampak bahwa setelah pancapan dite ke atas, silsilahnya lalu dihubungkan dengan manifestasi Tuhan yang disebut Astro Dewata. Hal itu membuktikan bahwa leluhur di atas itu sudah tidak terlacak lagi. Namun demikian, pengkaitan dengan Asteriwata yang Pasupati yang bersetana di Gunung Mahameru adalah merupakan petunjuk bahwa leluhur panca adalah berasal dari para brahmana India dari sekta siwa. Para brahmana dari India itu adalah garis perguruan Markandia dan Agastya. Boleh jadi, leluhur dari panca itu adalah garis perguruan Agastya, sebagai pusat pengajaran sekte siwa dan Pancopandita itu disebutkan berguru ke India setelah selesai berguru dan didiksel mereka kembali ke Jawa di Jawa mereka mulai mengajarkan agama Hindu kemudian setelah Mahendra kawin ke Bali empat dari Pancopandita itu ikut ke Bali untuk mengajarkan agama yang sama mereka datang ke Bali masing-masing pada waktu yang berbeda. Yang datang pertama ke Bali adalah Empu Kuturan. Beliau itu pengikut sekte Tantrayana. Ada sumber lain yang mengatakan bahwa beliau penganut Buddha Mahayana. Beliau datang ke Bali pada tahun 991 Masehi. samping sebagai pandita, beliau juga menjabat sebagai senepati dari Raja Dharmu Dayana sampai anak Wungsu di Jawa sebelumnya beliau berselisih paham dengan istrinya yang menganut aliran Bairawa atau Tantrayana Kiri Oleh karena itu beliau berpisah dengan istrinya dan meninggalkan seorang putri bernama Ratna Manggali istrinya yang menjanda kemudian disebut Rangdenggirah Pembukuturan yang berasrama di Sile Yukti sangat berjasa dalam menata keagamaan dan kemasyarakatan di Bali. Atas jasa-jasanya itu, beliau lantas dibuatkan pelinggih di sanggah atau merajan masing-masing keluarga yang disebut Menjangan Seluang. Itu untuk mengingatkan bahwa ketika datang ke Bali, beliau menunggang seekor menjangan. Selanjutnya, Empu Meru yang pembeluk sekte siwa datang kembali pada tahun 999 Masehi dan membuat peseraman di Besaki. Dalam perjalanannya, beliau mengangkat seorang putra Bali yang nantinya menjadi cikal bakal warga Pasek Kayu Selam. Empu Gana, aliran Ganapatya yang termasuk sub sekte siwa, tiba di Bali pada tahun 1000 Masehi. Beliau mendirikan peseraman di Gel-Gel. Adapun Empu Genijaya datang ke Bali pada tahun 1006 Masehi. Beliau berasrama di Gunung Lempuyang. Beliau adalah penganut sekte Brahmanisme. Di bekas tempat peseraman beliau sekarang telah berdiri Pura Lempuyang Madia. Satu-satunya yang tidak ikut ke Bali adalah Empu Barada. Beliau menetap di Jawa menjadi pendamping Prabu Erlangga. Beliaulah yang mengalahkan Rangdeng Dirah yang terkenal sakti. Ia adalah pengikut Buddha Mahayana sekte Bajrayana. Sebenarnya Empu Barada juga sempat ke Bali, tetapi tidak menetap. Ia datang ke Bali dalam rangka menyampaikan permintaan Prabu Erlangga agar salah seorang putranya bisa menjadi raja di bali akan tetapi permintaan itu ditolak oleh empu kuturan dengan alasan di bali sudah ada anak wungsu adik air Langga sendiri yang sudah siap menjadi raja dari urayan tadi sudah jelas bahwa yang menjadi leluhur langsung warga Paseksana itu adalah empu genijaya Demikian sekilas mengenai warga Pasir, sanak pitu, dan asal usulnya. Semoga ada manfaatnya.